Sahabat, beberapa waktu yang lalu, kanal Bali Jani sudah bercerita tentang perebutan kekuasaan di gel-gel oleh Gusti Agung Maruti, menurut versi Babad Usana Bali Pulina. Untuk mencairkan rasa penasaran para sahabat mengenai nasib Igusti Agung Maruti setelah melarikan diri dari Gel-Gel, maka kali ini Tutsugi akan menuturkan kelanjutan kisahnya menurut versi Cekordora Keputra dengan merujuk bukunya yang berjudul Babadalem Warih Ida Dalam Sri Haji Kresna Kepakisan. Setelah sekian lama, Ida Dewa Agung Jambi bermukim di Sidemen diputuskan untuk menuntut balas kepada Igusti Agung Maruti di Gel Gel. Ada seorang bekas punggawa di Gel Gel yang mengiringi baginda, mengadakan perundingan dengan kaya Anglura Sengarsa untuk mempersiapkan serangan ke Gel Gel. Selanjutnya, dikirimlah utusan untuk menghadap penguasa di Buleleng dan Badung agar memberikan bantuan dan pembelaan kepada Baginda untuk menggempur dan menuntut balas terhadap Igusti Agung Maruti. Keduanya sepakat dan setuju untuk memberikan bantuan. Pada saat yang telah ditentukan Laskar gabungan Sidemon Buleleng dan Badung, beserta penguasa lainnya berangkat untuk menyerang Igusti Agung Maruti di Gelgel. -Gel sementara Laskar Sideman pimpinan Kiai Anglura Sengarsa membuat benteng parit pertahanan dengan pagar bambu dan ranjau sepanjang parit di sebelah selatan Semarapura dan siap menyerang Gel Gel dari arah utara Laskar Buleleng menyerang dari arah barat dipimpin oleh Kiai Panji Sakti sedangkan Laskar Badung yang dipimpin Kiai Jambe Pule bersama Kiai Macan Gading menyerang dari arah pantai dalam serangan awal itu telah dapat dikuasai desa-desa di sekitar gel-gel seperti dawan, sampalan, dan panasan aji. Ida Dewa Agung Jambe segera turun dari sidemen dan bermarkas di dawan dikawal oleh Kyai Paketan. Serangan Laskar Badung dari arah selatan mendapatkan perlawanan hebat dari Laskar Maruti dan mengalami kekalahan. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat itu, Yai Macan Gading gugur karena amukan Laskar Gel-Gel. Oleh sebab itu, Laskar Badung mundur sampai ke Gedo Andoga di sebelah timur Keraton. Setelah Laskar Maruti berhasil menghalau serangan dari selatan dan menguasai desa Jumpai maka mereka beralih arah untuk menghadapi Laskar Buleleng di panasan Aji. Pertempuran dahsyat pun kembali terjadi. Patih andalan Igusti Agung Maruti yang bernama Bungkut Kerta gugur karena tikaman keris Kitamlang, Patih Kiai Panji Sakti. Melihat Bungkut Kerta gugur, laskar Maruti jadi kocar kacir dan lari tunggang langgang meninggalkan arena perang. Pertempuran berakhir dan laskar Maruti mengalami kekalahan. Kekalahan Igusti Agung Maruti diperkirakan terjadi antara tahun 1686 sampai 1687. Menurut The Graff, pada tahun 1686 Igusti Agung Maruti masih melakukan surat menyurat dengan VOC secara berkesinambungan. Pada tahun 1687, POC mengirim surat kepada Igusti Agung Maruti tetapi dijawab oleh ide Dewa Agung di Kelungkung yang mengindikasikan telah terjadi peralihan kekuasaan dari Gel Gel ke Kelungkung Igusti Agung Maruti bersama keluarga dan rakyat pengiringnya menyelamatkan diri ke desa jimbaran di kemudian hari beliau diampuni oleh raja dan diberikan tempat di desa kuramas Kiai lurah tubuh alias kinyap nyap yang dulu ikut pindah ke Guliang atas perintah Ida Dewa Agung Jamei bersama pasukannya mengejar I Gusti Agung Maruti sampai ke Jimbaran dan berakhir di Kuramas. Kinyap nyap bersama keluarga akhirnya menetap di Kuramas bertugas mengamati semua perilaku I Gusti Agung Maruti. Sebelum sampai di Kuramas, disebutkan bahwa dalam pelariannya, Igusti Agung Maruti sempat menghadap penguasa Badung untuk melaporkan keberadaannya, tetapi disarankan untuk menemui pangeran kapal putra Arya Delancang agar mendapat persetujuan tinggal di kapal. Berselang beberapa lama setelah Igusti Agung Maruti tinggal di kapal, terjadi perselisihan antara pangeran kapal dengan Kiai Buringkit yang didukung oleh Igusti Kaler dari Jimbaran pertempuran yang terjadi menyebabkan pangeran kapal dan Kiai Buringkit gugur kedudukan Kiai Buringkit kemudian diambil alih oleh Igusti Kaler sedangkan Igusti Agung Maruti bersama keluarganya mengungsi ke daerah hutan rangkan di daerah Gianyar. Bersama keluarganya, di sana beliau lalu meraba hutan dan membangun tempat tinggal. Tempat itu kemudian disebut Kuramas. Istri Igusti Agung Maruti bernama Igusti Agung Ayu. Dari perkawinan mereka lahir Igusti Agung Putu, I Igusti Istri Ayu Made, dan Igusti Agung Anom. Pada suatu saat, Igusti Kaler dari Buringkit menyerang Kuramas tetapi tidak berhasil. Kemudian Igusti Agung Maruti balik menyerang Buringkit dan berhasil menguasai daerah Buringkit termasuk daerah kapal. Selanjutnya, putra beliau, Igusti Agung Anom, ditugaskan tinggal di kapal sekaligus menguasai Buringkit dengan gelar Igusti Made Agung, sedangkan kakaknya, Igusti Agung Putu, tetap tinggal di Kuramas bersama beliau. Setelah Igusti Agung Maruti wafat, disebutkan bahwa terjadi perselisihan antara Igusti Agung Putu di Keramas dan Igusti Made Agung di Kapal sampai putus bersaudara karena masalah saudara mereka. Igusti istri Ayu Made yang dipersembahkan oleh Igusti Made Agung kepada sang Pandita di Kapal tanpa semetawan kakaknya Igusti Agung Putu di Keramas. Di kapal, Igusti Made Agung mempunyai seorang putra yang masih muda bernama Igusti Agung Putu, sama dengan nama kakak sulungnya. Setelah Igusti Made Agung wafat, kapal diserang oleh Igusti Batu Tumpeng dari kekeran, sehingga Igusti Agung Putu diasingkan ke Puritabanan dan atas belas kasihan igusti bebalang igusti agung putu diajak tinggal di Puri purimarga dan mempunyai teman bermain bernama igusti celup adik igusti bebalang pada suatu saat igusti agung putu melakukan yoga semadi di puncak Gunung Mangung dan mendapatkan pewisik bahwa beliau akan memiliki kekuasaan di kemudian hari Atas perkenan Gusti Bebalang, Gusti Agung Putu, kemudian meraba Sultan di sebelah selatan desa Marga. Dan di sana beliau membangun puri yang kemudian disebut Puri Belayu. Di Belayu, beliau diiringi oleh 200 orang pengikut. Dari Belayu, beliau kemudian memperluas wilayah. Setelah wilayah kekuasaan semakin luas, beliau lalu membangun Puri Baru di sebelah utara Balai Agung yang disebut Puri Kaleran, yang kelak disebut Kawiyapura atau Mangupura atau Mengui, dan Puri Belayu diserahkan kepada Igusti celuk bekas teman sepermainannya. Dari Mengui, Gusti Agung Putu memperluas wilayah kekuasaannya ke timur hingga sampai Ubud, Belah dan Sukawati, ke utara sampai Buleleng dan ke selatan sampai Jimbaran. Pada suatu ketika, beliau diajak oleh Kerajaan Buleleng untuk melakukan penyerangan ke Kerajaan Blambangan. Setelah berhasil menaklukkan Blambangan, wilayah Cemberana juga ditaklukkan. Setelah itu beliau kawin dengan putri Raja Buleleng dan mendapatkan tatatan atau bawaan perkawinan berupa wilayah Jembrana dan Blambangan. Sejak saat itulah beliau yang mendirikan kerajaan Mengwi bergelar I Gusti Agung Bima Sakti atau Jekor Dosakti Blambangan. Demikianlah kerajaan Mengui yang meliputi daerah yang luas ikut memberikan warna dalam percaturan politik kerajaan di Bali yang dibangun oleh keturunan Igusti Agung Maruti yang telah melarikan diri dari Gelgel. -Gel.